Selamat pagi terenak, apa kabarnya adik-adik? Hari ini ketemu lagi nih sama KGB KGB mengajak adik-adik untuk bersatu bersama Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak Kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan Biarlah Tuhan Dapat mencurahkan roh kudusnya Baik hati dan pikiran kami Agar kami semua fokus dan diam Kepada firmanmu Dan merenungkan firmanmu pada pagi hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sanju sama hidup Kami berdoa dan mengucap syukur haulia, amin. Nah adik-adik Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini Terambil dari 1 Tesalonika 3 Ayat 1-3 Disiapkan ya adik-adik Alkitabnya Nah, kakak ulangi lagi ya. Ayat pada pagi hari ini terambil dari satu Tesalonika 3 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian. Kami tidak dapat tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang benar yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini kamu sendiri tahu bahwa kita ditemukan untuk itu nah adik-adik renungan pada pagi hari ini berjudul menopang dan menguatkan saya kuat kamu lemah jadi kamu harus tunduk kepada saya ingat jangan coba-coba melawan karena saya lebih kuat dan berkuasa dari kamu. Saya pintar dan kaya, jadi saya kamu harus patuhi. Kamu minoritas, kami mayoritas, jadi kami yang benar. Nah, adik-adik, perkasa, pintar, kaya, berkuasa, mayoritas adalah bentuk-bentuk kekuatan yang ada di dalam hidup kita. Hal yang sebaliknya, kalau minoritas itu uh, miskin daya disebut kelemahan. Namun apakah benar jika kekuatan dipakai untuk menindas yang lemah? Ingat loh adik-adik, jemaat di Tesalonika secara rohani masih lemah karena mereka baru saja bertobat. Paulus serta teman sepelayanannya juga tidak cukup lama tinggal untuk membina jemaat ini. Sedangkan kekuatan yang di sekitar mereka telah menjadi lawan yang mematikan. Keadaan ini membuat Paulus khawatir. Ia sedang di Athena waktu pada waktu itu. Paulus sadar bahwa harus ada yang mendampingi jemaat di Tesalonika dalam berhadapan dengan tantangan iman mereka. Paulus kemudian mengutus Timotius untuk menopang dan menguatkan jemaat di Tesalonika, sehingga mereka kemudian menjadi kuat dan kokoh beriman kepada Kristus. Orang yang kuat mengalahkan yang lemah, itu adalah hal yang biasa, bahkan rendah nilainya, karena mudah sekali untuk dilakukan. Gak keren kan kalau udah dikatakan bahwa Goliat menang melawan Daud? Yang keren adalah kalau yang kuat itu menopang yang lemah, karena hal itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Jadi, apa yang lagi kita tunggu? Ada banyak orang lemah di dekat kita yang membutuhkan pertolongan kita. Ayo, adik-adik, layani Tuhan dengan kekuatan kita yang menopang dan menguatkan orang yang lemah. Nah, adik-adik, saat teduh pagi kita ini sudah selesai. Tapi sebelum itu, mari kita tutup saat teduh ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau pada hari ini Tuhan membuat kita untuk lebih sadar lagi bahwa orang lemah di dekat kita itu banyak yang perlu pertolongan kita, kiranya -kira renungan pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Tuhan, sertai aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti dengan baik tanpa kurang suatu apapun hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Jisah Mata Hidup kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik, sebelum kakak menutup renungan pada pagi hari ini, kakak punya pantun nih. Kembang merekah, dahannya putus, tiada berduri, warnanya merah. Memang indah bersama Yesus, setiap hari kasihnya melimpah. Selamat beraktivitas, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.